Masih bisa dibenerin kan ya? Waduh mbak, kayaknya tidak bisa lagi. Timing belnya soalnya putus. Maaf ya mbak. Desain saya tuji itu udah deket apa masih jauh dari sini? Lumayan, jauh mbak. Aduh terus saya nyambungin naik apa dong dari sini pak? Bagaimana kalau kita nunggu angkutan dari pasar yang lewat? Saya temenin mbak deh, apa-apa kan? Terus saya nunggunya di sini aja nih pak? Iya, apa-apa mbak di sini mbak? Uh, ya, yeah, oke. Okay. Makasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sebentar. Permisi. Pak, saya boleh ikut nggak, Pak? Mau kemana, Pak? Desa Penglipuran. Oh bisa bisa Mbak, silakan silakan. Tapi nanti Mbak turunnya di perbatasan desa aja ya. Jadi boleh nih? Boleh. Turunnya nanti di? Perbatasan desa. Dari situ nyambung ke? Nah, habis itu nanti di situ ada ojek, Mbak silakan naik ojek. Di situ ada pangkalan ojek nanti ya. Beneran nih Pak, saya boleh silakan ya? Silakan naik. Mas, kok di belakang? Uh, ini nggak bisa ikut sini. Waduh. Bisa Pak, depan sudah penuh. Adanya di belakang aja. Silakan naik kalau Mbak mau sama kambing di belakang. nyempil nggak bisa ya Pak? Waduh nggak bisa Mbak. Masalahnya begini Mbak, di sini sudah nggak ada kendaraan yang lewat. Adapun cuma lagi kendaraan yang pulang dari pasar dan itu pun jarang sekali. Kalau Mbak mau silakan naik. Mari ini ya. -benar ya Hih. tahu, kita lagi, ah ya cepat Bangun, Pak. Sudah sampai tempatnya? Sudah sampai, Pak. Iya, sudah sampai. Oke, belum nda nggak Pak? Iya, boleh, Ayo, boleh. Ya, boleh, boleh. Ya. Ini saya nyambung ya, naik. Iya sekarang, Pak, silakan sambung naik ojek di sini atau ojek? Oh, iya, iya. Oke, mari, Pak. Iya, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Yang bisa anterin saya ke desa penglipuran enggak? Ingat, lo nyumbau gak? Gak, ini bau kambing. Ini nih mbak nih, bau banget nih. Saya bau kambing? Lo nyumbat? Ya, emang saya tadi barengan sama kambing, tapi emang segitu baunya apa? Iya, bau banget. Aduh, mas. Atau gak siapa kayak gitu bisa anterin saya ke desa penglipuran? Pak, eh, hey. Pak Madi. Ma. Ada yang ya, mau saya ucap, Pak. Pak, Pak. Ya, ya. ya. ya. Masih. Ya. Eh, uh, uh. Pak. Bok kambing. Iya, bu bok kambing. ibu Katanya Mas masih itu berdua saya yang bok kambing, Pak. Bu, ibu bok kambing. Katanya. Ibu mau ke mana? Mau ke desa penglipuran, Pak. Bisa antarin enggak ya? Bisa. Bisa. Ya. Ini kasih ya Pak katanya dari sini ya? aku dekat. Oke, Pak. Iya. Nah, eh. uh. Udah, Pak. Ibu, bu dokter yang baru ya, Bu? Betul, Pak. Saya, Pak Madewi Jaya, klien desa di sini. Klien desa itu apa ya, Pak? Klien desa itu sama dengan kepala desa, Bu. Oh. Tapi kok Pak Made ngojek? Iya, Bu, untuk mencari uang tambahan. Tapi saya ngojeknya setelah habis jam kantor. Aduh. Saya banget ini sama Pak Made. Itu merupakan contoh pemimpin yang hebat loh, Pak. Mari, Bu, saya Iya, boleh, Pak. Terima kasih banyak. Pak Ternyata saya mau segitu Bau kambingnya ya Iya bu Bau kambing bu Tapi begini bu ya Nanti bu mandi dulu Kalau umpamanya habis mandi masih bau kambing Saya harap ibu ada adik ke rumah saya bu Namanya dia punya obatnya Saya akan coba bantu Mudah-mudahan Bok oh, kabelnya ibu bisa hilang. Eh, ah, wih. Sampai lupa. Ini, Pak Made om pesnya. <laughs> Makasih banyak loh Pak. Tuh. Kok banyak sekali, Bu? Okay. Selanjutnya... Oh. Pak Dokter? Ya yeah. Perkenalkan, saya Yulia Oh Dokter Yulia Oh uh, uh, Bayu Pada, Maaf uh, Perkenalkan, saya Bayu Mantri sekaligus uh, Kepala Puskesmas -pus, Maaf, dok, Saya nggak bisa jumpa dokter Semangat lupa uh, bisa lepas? Eh, uh, ibu-ibu, bapak-bapak. Siapa yang bawa kambing ya? Tolong dibawa keluar ini, bau banget. Maaf, Dok. Yang bawa kambing itu saya. Katanya sih gitu. Saya juga nangkas, tapi Waduh. Masih betul bawa kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa.. Minahya.. Howruk.. Howruk.. Terima kasih. Jadi sih gak pernah ngerasa bau ah, Mas Ibu Tapi ini baunya beda Membuat saya terpana. Bau ketep ah, Bau dokter Bau perempuan ah, Mas Bayu Saya ini mau minta tolong Kalau bisa mengantri saya ke rumahnya Pak Madi, gak ya Madi siapa ya? Tukang ojek mm, Maksud saya nama Dewi Oh kepala banjar ya tapi dia emang tukang ojek juga kan Iya memang beliau itu orang bersih nggak mau korupsi makanya di desa ini aman dan sejahtera jadi gimana bisa nantri saya Oh ya ya, sayang, ya. ya. Pak Mande Ayo Om Swastiastu Om Swastiastu Pak Made. Uh, aduh saya minta maaf banget nih karena saya harus kesini lagi Tidak apa-apa Pintu rumah bapak selalu terbuka untuk bu dokter Jadi gini pak Saya kan udah mandi ya Tapi rasanya kok saya masih bau ya Ya jalan keluarnya harus mandi lagi Mandi lagi? Iya Mandi di sungai desa itu Oh, Pak Mane, sungai itu bukan ada penunggunya? Iya dengan mandi di sungai itu, bau kambing dokter akan hilang. Wah, kalau saya sih mendingan bau kambing daripada mandi di sungai situ. Uh, terus, Pak, maksudnya penunggunya itu orang atau makhluk lain, ya? Penunggu, makhluk, halus, ya? Serius? Serius? Ya sudah, kita kesana saja. Biar bu dokter tahu sendiri. Bapak mau ambil motor dulu ya. kasih ya pak. Ini, Bu Dokter. Ini? Tempatnya ini? Iya, Bu. waduh mama Madya. Saya mendingan masih bawa kambing. Kayak begini daripada harus... Ini tempat kayak begini, Pak. Tapi, menurut Bapak, sungai ini aman saja, Bu. Aman sih, aman ya, Pak. Tapi... Gak tau kenapa ngeliat pertama kali ini, saya dukungin Karena bapak penunggunya, Bu Dokter, ini ada cerita. Jadi orang kesini sembarangan buang air kecil. Tiba-tiba hilang. Siapa? Bukan hilang. Home ball. Oh, home ball, ya. Sorry, sorry, gue salah. Sekarul! Sekarul! Negara itu sarjana, insinyur, jadi dia tuh ingin mengabdikan dirinya di masyarakat kita ini. Dia membuat pikir angin untuk membangkit tenaga listrik, biar ada listrik ke desa kita. Sehingga tores-tores sore itu datang, walaupun desa kita terpencil kok dokter. Ini panjang ya, botol ya? Listrik sudah mati kan? Dari. Pak, mana? Mana? sekarang. Cepat, Cepat Ya. Order order tamunya gimana? Order sudah saya beresin, Bu. Kemarin ibu dikomplain, ah hanya masakannya kurang enak. Ah, masak kamu bu. cek di dikit deh ya. Berisi cara ke tamu. saya Ya, kau tahu baik, kamu beresin sini aja ya. Oh, ayo, bu. Pak, pak bayu ini tolong bantuin pak madi ya jangan panggil pak panggil apa saja pak iya mas bayu tolong angkat aksinya wah kayaknya harus diurut dulu dok lili si dok dok kamu kamu Oh iya, iya, iya, biar, iya. Ini harus dilakukan tindakan, Sipiari Jangan dong, biar saja Tadi dia sudah mati Anak saya yang gak mengapa Gak mengapa begitu momen Ya ibu harus dasar Bicara apa pak Dia putus sangi apa saja Ayo cepat Bantu benar Ya Tuhan Siapa yang bisa menyelamatkan anak saya Kalau dia lagi lagi akan saya pakai saudara. Tapi kalau dia perempuan, akan saya jadikan istri sejagat Mas Mas Biar saya aja yang bikin. Ayo Ayo, ayo. Pemir, pemir, ini jangan hidup. Bu, hidup Hidup. Dokter, permisi dok. Siapa lagi? Dokter Yulia. Eh, hmm? uh, malam dok. Malam. Dokter, kok belum tidur? Ya kebetulan masih nonton TV. Oh, keresek keresek. Ah, mungkin antenanya dok. Eh, uh, mau saya benerin? Boleh sih kalau nggak ngerepotin saya tuh seneng banget kok direpotin, dok. Tapi... Hmm? Dokter kok udah gak bawa kami. Kan saya udah mandi di sungai yang ada penunggunya itu. Kan nggak harus sama dokter. Dokter kan terpaksa. Ya, tapi setidaknya kalau segera nggak kecebur situ saya juga nggak akan mandi di sana, ya kan? Iya, ya. <laughs> Bener, kan? Iya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, dok, saya... Kata sudah ya? Boleh kan dok? Boleh banget Boleh hmm. e, Tapi dokter ada tangga? Ada, saya punya tangga di belakang Dok, e, eh, Eh, eh, <susur> eh Belakang kan di sana? E, iya, saya mau ambil helm supaya kepalanya sepi Iya, iya, iya Belakangnya di sana ya Aku tunggu di dalam. Ah, dokter. Ah, eh, dokter. Ah, apa ah, lagi? Ah, dokter. Tunggu sebentar ya. Ah, kenapa? <laughs> ya udah, udah, saya tunggu di dalam ya. Ya. Aku enggak kita ke Mudah-mudahan saya enggak kesetrum. nanti bisa dibuatin napas buatan sama dokter Yulia. Kita malam-malam dingin pula. Ah, nah. Oh. No. oh. dokter, eh, dia mau aduh, oh. mari kita sergap dia, dia. Hey, hey, maling, maling, turun turun, turun, hey, jalan jalan, oh. Ayu, turun. Ayu. Jangan jalan. Jangan, jalan. dokter, ya. ada apa bu, dokter? aduh dokter, ada maling. Dia mau maling antena itu. Aduh, diurat tuh. Ini, ini, Pak Mantri. Mantul, dokter. Mati. Ah, iya, coba-coba. Saya periksa. Dari masih ada kok. Coba aja dibawa ke dalam deh. Siapa tahu cuma pingsan. Yuk, ada berapa Ah, ini rame-rame sedegar suara kendongan tadi salah sasaran Pak Kian yang kira maling eh Pak Mantri lagi benerin antena TV ya sebenarnya selesai saya juga sih Pak Mantri ngebiarin Mas Bayu benerin antena rumah saya tapi masih hidup dan yang tadi masih normal sih hmm. ini produk yang punya obat gosok untuk bangunin orang pingsan coba Bu dokter nanti busukkan aja di ujung hidungnya, terus dijamin Pak Menteri pasti bangun. ya udah kita coba aja. Ya, itu obat tradisional dibuat oleh masyarakat kita di sini. Yaudah kita coba ya, dan bisa. Jangan aja, jangan, jangan, jangan doang. Kau bisa bangun sendiri? Uh, Bu dokter, Bu dokter lo itu ramuan apa? Salah satunya, naik ke Bu. Iya, jadi tak kalian bisa nanti bikin sama sekolah dari dokter. Jadi, ternyata masih ada hubungan Bayu sama Bu Dokter. Pak Made, Pak Made tau gak kenapa Bu Dokter gak Iya karena dia sudah mandi kecemplung di sungai Nah terbukti kenapa kata-kata saya Iya <tuk> benar sih Pak Mandi ya Walaupun sebenarnya tidak masuk akal Loh, Apa yang tidak masuk akal di negara kita ini Orang yang setiap hari berjemaah Mengkorupsi uang negara 6,7 triliun. Nah untuk apa maksudnya itu? Bapak Dokter saya dulu. Tuh, saya Sini. Eh, besok kamu harus menui Bu dokter Yulia bawakan dia sayuran sebagai ucapan tanda terima kasih kita <tuh> tapi kayaknya dia bukan tipe yang saya masak deh Bu wanita yang nggak bisa masak wanita gagal <tuh> ya nggak gitu juga Bu maksudnya sayang aja kita udah bawain sayuran tapi kan nggak dimakan Gimana kalau kita undang saja besok dia kemari? Untuk makan malam. Gini aja, Bu. Gimana kalau besok, aku yang datang ke puskesmas. Aku kasih dia pilihan. Nanti kalau misalnya dia mau... Halo? Harus apa ini? Oh, ini dia. Kenapa, Di? Mau ini, mau minta dijemput besok. Iya, saya usahain bisa. Enggak, iya, iya, pasti. Pasti. Nggak apa-apain lagi sama ibu aja lagi santai. Kanan. <tuh> <tuh> kenapa sih, emangnya nggak boleh orang ketawa. Mau bicara sama ibu. Oh, katanya ibu nggak mau ngomong. Eh, nggak maksudnya ibu lagi, lagi nggak enak badan mau istirahat katanya. Ya. Yeah. Yaudah ya yaudah, yaudah. Ibu kan sudah bilang sama kamu Jangan kamu ambil dia sebagai istri kamu Kita kan cuma teman bu Kalau cuma teman sih ibu gak ngelarang Tapi jangan lebih dari itu Dia itu kan wanita kampung sini Maunya kerja di kota nggak bisa masak Kurang hormat sama orang tua Jadi di mata ibu dia itu tidak punya syarat sebagai istri ideal Ibu tidak setuju pokoknya ibu tidak setuju ibu setuju. kamu ini kemana aja sih lama banget setelah aku belum nyampe kayak gini masih ada kerjaan tadi kamu kelihatan Meriah Oh, usah kayak kong tadi deh <laughs> Ayo antara aku pulang Ayo eh tapi aku harus ke Puskesmas dulu nggak apa, apa ya Kamu sakit Enggak mau ketemu sama dokter Sejak kapan di desa ini ada dokter? Baru datang Cowok? Cewek Mau ngapain kamu ketemu dia? Mau bilang terima kasih aja Emang dia ngapain kamu? Kemarin waktu aku kesetrum dia nolong aku tolong gimana maka ya ada aja sih. siap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dokter Yulia ini dokter tetap di sini di desa kita Beliau akan melayani kita selama 24 jam penuh. Nah, seandainya ada yang membutuhkan bantuan tengah malam pun, akan tetap dibantu. Ya, kira-kira seperti itu ya, Pak Madeh. Terus, Pak Kenapa saya nggak pernah ketemu aja, Pak? Malah disuruh sore hari. Ini tidak adil, Pak. Ini pasal baru. Yang saya ciptakan tadi malam, Pak Mandri. Wah, Pak Made. Pak Made bisa dituduh ada main sama dokter itu. Eh, maaf, Mas Badri, tapi itu udah keputusan dari Pak Made sendiri, bukan dari saya. Sudahlah, Pak Mandri. Tenang saja. Kalau peluang tambahan, kan bisa jadi asisten dan dokter. Ya sudah, Pak Made saya boleh kembali bertugas lagi, kan? Selamat bertugas, dokter. Terima kasih. Kamu beli limon dulu, di. haus kan? Keluangannya apa, Pak? <tuh> Ambil saja saya sekarang. Biar kesan lebih akar. Hahaha. <tuh> Oh iya, soal malam. ada efek samping ke kamerasa apa? Oh, oh itu, itu masih, masih terasa sakit sedikit. Di bagian jantung? Iya, jantung. Jantungnya berdebar-debar? Berdebar-debar, dokter. Bahkan uh, semalam sampai... ...gak bisa tidur. Oh iya? Kamu sekarang aja si saya tidak Tapi sih itu berantrian pasien itu. Hmm. Enggak-enggak, gak masalah. Si saja di dalamnya, Pak, mm -hmm. saya okay. okay, cium segar, nafas buatan juga dong. Ya sayangnya saya menganggap seperti itu. Ini emang detak jantungnya agak nggak normal sih. Serius dokter? Padahal saya nggak ada riwayat sakit jantung dokter. Keluarga juga nggak? Nah mungkin karena faktor kesetrum kemarin bisa jadi. Baru tahu saya kesetrum bisa menyebabkan sakit jantung? Tapi sorry ya Mas Bayu pada rendah banget sih seleranya pokoknya saya tetap gak rela kalau tuh dikasih nafas buatan sama dokter itu Mas, jangan teriak-teriak. Iya, kamu buat hitungan sama dia. Kamu cepetan minta maaf dokter, maaf dokter. Oh, siara. kamu kok malah belain dia sih? Mentang-mentang kamu dikasih cuman sama dia, Iya Terus di laba Siapa yang belain dokter? Eh, dokter, mohon maaf dokter. Eh, kamu kayak ngomong sama dia. Hey, Apa sih? Maaf dokter. Ayo, Ay, saya berani. Kenapa nih dok? Kok berdiri kibut? Hmm, saya juga kurang paham sebenarnya. Kayaknya ada orang salah paham. Saya akan masih gilir dulu. Saya mau dikawinin nomor dok Rilia. Ya. ya, kamu harus ikut nasar ibumu. Mana mungkin pak? Apanya yang gak mungkin. Raja bisa kawin dengan pangeran Malaysia. Tapi yang cerai juga, Bu. Eh, kalau Nasar ini tidak dilaksanakan, desa kita akan kena malapetaka. Kena bahaya. Lagian kamu kan gak punya pacar. Gak punya tunangan. Apalagi calon istri. Belum ada, kan? Iya, tapi yang ada, si dia bakal marah-marah. Hah? Jadi... Jadi kamu pacaran sama Desi? Iya. Saya sih nggak punya teman cuman dia yang nggak ya, pacar. Wah, ini baru namanya keren. Apanya yang keren, Pak Madi? Begini, Bu. Kalau dulu tuh saya setengah mati ngejar-ngejar wanita. Tapi sekarang, wanita itu tergila-gila apa itu adalah keren. Hah? Terus sekarang bagaimana, Pak Madi? Uh, begini saja, nanti malam kita ke rumahnya Bu Dokter. Kamu harus ikut. Saya nggak mau bu, kan ibu yang punya nasar. Ibu aja ngomong, saya nggak tega ngomongnya. Muka mau taruh di mana? Ya taruh saja pada tempatnya. Masa muka taruh di saku? Pokoknya nanti malam kamu harus ikut sana. Bapak pamit dulu. Hmm. Kamu jantan dikit jadi laki-laki sekarang. Pokoknya nanti malam kamu harus ikut. Hmm. pasak kambing dipasak kawin, eh, uh, ya untungnya sih orang-orang di sini baik-baik, hmm -mm, suasana juga enak kok tenang gitu. Ah ya cuman aku kasih tahu kamu kalau misalnya dari bandar itu kan agak susah nyari angkot, emang nggak ada sih. Jadi kamu harus nyewa mobil lagi kayaknya. om um Swastiastu, Swastiastu, eh uh, dek N Nanti aku telepon lagi ya, ada tamu soalnya. Oke, okay, baik. Nah, dadah! Eh iya, tamu oh, swastiastu. dua dua do Kayaknya saya kedatangan tamu spesial nih. Silahkan <tik> <Terlalu, tik> di sini. Bu dokter suka masak nggak? Ini saya bawakan sayuran. <tik> Ibu terima kasih lho. Tunggu-tunggu saya suka masak. Oh, ternyata bu dokter suka masak emangnya bukan saya kelihatannya kayak orang nggak suka masak ya ibu ya segari yang bilang S sepertinya saya salah memberikan informasi sampunik ibu dokter dulu ketika segaro itu kena strom listrik dan tidak ada tanda-tanda kehidupan nah ibu ini segaro ini mengadakan asar mengadakan kaul mesasangi siapa yang bisa menghidupkan segaro kembali kalau dia laki-laki, akan menjadi saudaranya segarat. Kalau dia perempuan, akan menjadi istrinya segarat. Begitu, bu Dokter. <tuh> iya, betul. Iya. Lucu <tuh> ya, kayak legenda sang kuryang. Uh. <tuh> <tuh> uh, dokter ngerti nggak apa itu nasa? Iya, seperti sesuatu yang harus dilaksanakan, ya kan? Jadi, jadi, bu Dokter mau, kan? Mau soal apa ya? Uh. Ini tampaknya ibu dokter masih belum paham gitu, apaade? Tunggu tunggu, e, jadi maksudnya ibu itu Nazara ditunjukkan kepada saya? Iya e, benar bu dokter. Dokter harus menikah dengan anak saya segera, hah? Eh, nggak bisa saya nggak bisa soalnya saya tuh udah punya tunangan oh ya, ya sudah kalau gitu kami mohon maaf kami permisi dulu ibu uh. mohon maaf mengganggu pamit bu dokter iya ini uh, sayurannya di sini aja ya iya masak ya oke terima kasih sekali lagi hati-hati di jalan Mari, ya. maaf buatnya mengganggu bapak bapak pamit ya ya, ya. Ada apa ya, dok? Uh, kayaknya nih ya, malam ini kan saya agak susah tidur nih. Mm, mau nemenin gak ya, Mas Bayu? Uh, maksudnya nemenin tidur? Wah. Eh, tunggu, tunggu. Maksud saya tapi bukan nemenin tidur, nemenin ngobrol. Uh, dokter, nunggu aja Saya ke sana. Uh, mas? Mas Bayu? dok, ya, ya. Oh. Uh. Uh. Oh, mana? Hey, apa, apa malam begini kemana dia tuh ya? aneh-aneh aja dia apa ya ter -ter -ter ini? kok mantri jadi aneh gitu ya? kawin sama segara Jangan menangis Karena nasar ibu nya Iya Dan pak Mada sendiri yang katanya udah bersaksi Iya pak aku, Yang bikin saya gak bisa tidur dari tadi Jangan mau dok nah, Saya sendiri sih belum jawab apa-apa ah, Tolak aja saya tolak bisa terjadi malapetaka petaka besar di kampung ini. <tik> Allah, itu mimpi orang-orang tua bu. Sekarang ini zaman reformis. Masa setan nggak bisa reformis. Bro, saya serius bu dokter. Saya akan memveto keputusan ini dan dokter harus menolak terus. Kiki, ya saya sih jelas bakalan tolak karena saya udah tunangan bahkan saya udah nyuruh tenaga saya untuk kemari besok wah aduh enggak dok langsung migrain saya eh uh, sebenarnya ya saya harus memikirkan nasib saya dulu dok ibaratnya maju kena mundur kena maksudnya? ya saya sekarang bujangan status saya ya masih saya pikirkan yaitu saya jadi panik dok ya sekarang saya jadi bucah ya kalau untuk sekarang ini saya, saya cuma butuh dukungannya mas Bayu mas Bayu mau kemana saya mau pulang dok saya lama-lama sini bisa gila apa dah tips? Ah, harta ah, puyang nih kepala gue. mana <SILENXUR> nah. Uh, gak, Aku sih cuma mau ngasih tahu. eh uh, Segara mau dinikahin sama ibunya ya, Ini gara-gara Nazarnya ibunya Apa? Segara mau nikah sama dokter Yulia Gara-gara Nazar ibunya <tuh> Gak bisa Ini kuno Udah gak zaman lagi kita ngikutin Nazar-Nazar yang kayak gituan Ya kalau Nazar itu tidak dilakukan Kampung itu kena musibah tapi musibah itu kan Tuhan yang berikan. Iya tahu, musibah itu diberikan Tuhan tapi ulah manusia yang menjadi seperti itu. Pokoknya rencana ini harus digagalkan. Aku udah bilang sama dokter Yulia, tapi dokter Yulia nggak punya tunangan. Ya, aku juga nggak sudi. Sekian tahun aku setia sama Segara, masa orang lain yang dapetin? Aku ini udah terancam patah hati Patah hati kenapa? Ya Undangan dokter Yulia mau datang sini Kamu suka sama dokter itu? Ya lagi perikatif Menjawab dokter Rilya datang sini Aku gak bisa tidur Ya kamu kali Bukan banyak lagi Biar tikus, banyak ular Ayo, Apa nggak ada jalan lain gitu pak Bayar denda gitu misalnya Inilah soal Nasar itu tidak ada aturannya soalnya Gimana kalau kita adakan rapat adat Bikin peraturan baru Kalau kita mengadakan rapat adat Kita perlu biaya lagi Bapak takut nanti ada penggelembungan dalam biaya rapat itu Masa sampai segitunya, Pak? Sekarang kayak tidak tahu saja. ketua kampung sekarang sudah meniru gaya-gaya orang DPR di Jakarta sana. Rapat, perlu duit. Membahas ini, perlu duit. Nah, kalau kampung kita terus perlu duit, bisa kere. Sedangkan kita tidak punya perusahaan sebagai sponsor soal itu. Tapi, sebenarnya dokter Yulia itu sudah punya tunangan. Kita tak bisa menunjukkan seperti itu, Pak. Bagaimana kalau nanti... Tundangan Yotor Yulia datang, kita ajak berembuk Bila perlu kita cari pengganti Yotor Yulia huh, tuh, ini masalah hati pak Bukan masalah jual beli handphone Sekarang, sekarang, sekarang Sekarang, sekarang Justru ini karena urusan manusia Yang masih punya otak, pasti ada jalan keluarnya Sekarang, kamu tenang saja Nasar tetap kita laksanakan Bagaimana caranya? Kita akan cari jalan keluarnya. Serem, melur kamu dokter Liliya itu cantik apa tidak? Jaga perhatiin saya. Tapi kan kamu sudah merasakan tidurnya. Ayo apa lagi? Jadi. perlu saya periksa. Iya, Jadi nanti uh, coba kan observasi lagi dan kalau ada apa bisa lapor ke saya langsung ya. Baik, Dokter. Terima kasih ya. Dokter. Oh iya. Silakan duduk. Mau diperiksa? Uh, saya datang bukan diperiksa, Dokter. Hmm, maaf, tapi kalau bukan mau periksa sebaiknya jangan sekarang Soalnya ini masih jam kerja saya Om um, Sosyaastu Om um, Sosyaastu, Pak Made, Dari tadi saya nyariin Pak Made Bok oh, dokter kok sini lagi? Ada yang mau saya obrolkan sama Pak Made Saya lagi bingung soalnya, Pak Oh, ada pasien yang tidak membayar obat oh, Bukan, bukan masalah itu Masalah apa? Soal Nazar, Pak Itulah isu yang sedang anggap-anggap berbicara -anggap Segarapun menginginkan Nazar itu dibacalkan tapi Bapak tidak punya kuasa begitu Karena nasar itu harus dilakukan Bukan di daerah sini saja Semua daerah pun begitu Tapi emangnya menolong orang itu harus pakai efek samping Pak? <laughs> Seperti obat saja ya Bu Dokter ya? <laughs> iya kan saya udah tunangan Maksud saya kenapa itu belum cukup untuk membatalkan Nazar? <laughs> Itulah sebabnya saya memanggil Bu Dokter dan tunangan Bu Dokter karena dari hasil pertemuan tetua Anda di sini Menyimpulkan Bahwa salah satu pihak Harus mengalah Nah yang harusnya mengalah itu kan yang belum terjadi Masa harus saya yang mengalah Bu dokter Segaro itu adalah aset Yang penting buat desa kita ini Gue? Oh ya? Dia orangnya pintar Ingenier dan sarjana Dia itu sudah ditawarkan kerja di Jepang Dengan gaji yang sangat besar Tapi dia tolak dia lebih senang mengabdikan dirinya di desa ini. Dia tidak dapat apa-apa kan? Berarti kasihan banget dong yang jadi istrinya pak. Kenapa? Dia kan setiap bulan itu dapat gaji dari Jepang. Dia menciptakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan Jepang. Dan hasil ciptaannya itu sudah dipatenkan. Uang itulah yang dipergunakan untuk membuat kincir tenaga listrik. Kalau nah, gitu dia hebat banget dong, Pak. Tapi bukan karena itu saja, Bapak itu membela segar. Dan harus tetap saya yang malah. <tid> Tadi Kak sudah bilang, dari beberapa pertemuan e, desa desa adat, hmm? untuk mencari solusinya, untuk mencari jalan rumah. Eh kita duduk dulu. Ya, boleh, Pak. Saya ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Dih, boleh, pak. boleh. <tid> uh. Di sini, ada syarat untuk berdatang baru. Gak boleh tinggal sama cewek. Jadi maksudnya gue harus tidur tempat lain? Gak boleh bareng sama Yulia? Ya, begitu. Dimananya kita tanyakan saja sama Pak Made selaku ketua Banjar. Bro, bro, bentar, bro. Ini Bali kan, bro? Harusnya kan Bali lebih bebas dari Jakarta, dong? Ya, di sini desa adat, bro. Jadi aturannya ketat. Maf maaf nih. Buang tentut aja. Itu kena hukuman sanksi. Masa sih? Memang apa hukuman? Membersihkan WC selama seminggu. <laughs> jangan ketawa dong. Ini serius loh. Coba gimana supaya aku bisa kontenan bebas di sini coba. Pakai aja peredam. <suara> ah, Mas Bayu saya sedang melawak sih terserah ya udah saya kembali bekerja lagi ya daripada saya tampuk dulu permisi bro, gua jadi pengen kantuk bro permisi. Kan? Kamunya kamu duduk kesini hmm. Ada apa? Kamu, kamu ngomong sepele ya soal nazarib kamu Aku tuh gak rela kamu tuh nikah sama dokter itu Jangan dipikir saya senang dengan keadaan seperti ini Jadi kamu gak mau kan? Ini bukan masalah mau atau tidak Ini masalah keberadaan saya yang dijadikan seperti warang Lempar sana, ambil sini Tendang sana, buang ke sini, pusing. Nah, kalau kayak gitu, kamu harus protes. Aku dukung kamu, Bayu juga. Bayu? <ti sounds> Apa urusannya sama Bayu? Dia kan suka sama Dokter Yulia. <so metallic balance> <t> <bathrooms> Secepat itu? Ah, udahlah, nggak usah bahas dia. Yang penting nih. Sekarang bahas hubungan kita, bagaimana? Memangnya ada apa dengan hubungan kita? Jadi, selama ini kamu menganggap kita gak ada hubungan apa-apa? Lewa ratu, banyak yang harus diluruskan nih. Segara, aku selama ini nungguin kamu. Aku kerja di kota juga dalam rangka ngumpulin modal, buat kita nikah. Jadi aku orang yang paling marah soal Nazar ini, Segara. Aku nggak rela kamu tuh nikah sama dokter Lilia. Kamu enggak usah khawatir, kamu juga enggak senang. Tapi sepertinya kita harus ngomong banyak soal kita nih. Jadi, kamu enggak suka sama aku? Karena suka, semua orang pasti suka sama kamu. Kamu cantik, rambutnya panjang, kurus. Tapi kalau soal suka, belum tentu bisa memiliki. kamu sudah talin. Kamu dari Aku mau tahu. sekarang gue udah tahu gue udah tahu ceritanya soal lo, setrum udah sama dia. cuman yang gue lihat kenapa efeknya jadi kepanjangannya ya? Hmm? Saya sudah jelaskan semua keadaannya sama oh. dokter Yulia. Oke, gini ya. Gue kesini buat mencegah segala kemungkinan yang bisa bikin hubungan gue sama dia jadi rusak. Jadi kalau lu sekarang rasa nyaman sama keadaan lu sekarang Lu siap siapa aja berhadapan sama gua Ngerti? Jangan salah paham dulu, Beli enggak, enggak, enggak, enggak Gua udah paham semuanya Jangan pikir saya juga senang dengan keadaan seperti ini, Beli Belum tentu juga saya senang dengan tundangan anda Soal cantik Soal status Di desa ini banyak Cewek masuk tuh Kambing lucu lo lihat lo ya lo jual gue beli bro hmm. si sekarang ngomong apa intinya dia bilang kalau dia nggak setuju sama semua ini dan dia juga bilang kalau dia nggak suka sama sekali sama Julia wah itu bohong bro nggak tahulah tapi yang jelas gua makin gede aja main senior itu tadi aja tuh udah hampir gue beris jurus jurus tau nggak weh Jangan main kasar. Dia itu juara pencak tingkat provinsi, baru tingkat provinsi di Belak. Bang ya, Kamu itu juara pencak juga. Siapa bilang? Kali. Ya, gini aja, Bro. Emosi lo. Eh, iya, cari-cari. Gini aja. Di sekarang kita gandeng dia aja. Siapa? Dia, dia. Siapa? Nah, dia itu tunangan segara Ya terus? Kita pakai aja. Kita korbanin aja korbanin ya, eh, maksudnya kita manfaatin aduh jangan bro cantik nggak gini maksud gue kalau cewek cantik terus kita korbanin sayang mendingan disayang-sayang enggak ya, waduh bro inget tunangan lo bro nah, soal -soal. asal lo tahu aja nih ya yang namanya laki-laki itu semua butuh penyegaran ya, anggap aja supaya hidup, -hidup berwarna tinggal bro Ya, ya ya ya. Oke, oke. oke. Ya udah. Lo nih? Sana. Ini. Oke, yuk. Plam. Mana, Bro? Lama deh. Sabar. Mau gue balik, ya? Dia. Ya. tunangannya Yulia. Saya Andri Tauladan. Yeah. Mantan vokalis band. Ih, uh, kalau gue tahu dari dulu ada cewek senarik kamu di sini. Udah pindah, -pindah gua sini dari dulu. Berang. Emang Eh. Cewek Jakarta enggak ada yang asik ya? Jakarta, ceweknya udah pada tisu. Paling sisanya alot. Oke, bro, ini enggak tunangan lo. Udah duduk aja dulu. Oh, oh. Lia, begini dia kita harus membatalkan Nazar ibunya Segara. Yap. Ya, aku udah ngomong sama Pak Madi. Aku juga udah ngomong sama Segara. Tapi kayaknya Nazar itu bakal tetap berjalan. Nah, kita harus lebih cepat lagi. Dan kamu harus membuat perang. Buset. Uh, enggak. Soalnya cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa menjerat si Segara. Aku duduk sama Segara? itu duduk rapat aja pas naik motor manajer ceritanya bersamil ah gini aja nanti malam kamu sama segara kumpul-kumpul aja ya kumpul apa nih bos Jelasin dong detailnya detailnya ah, ini mau kumpul kebo kambing nah, pokoknya kamu harus ngajisi Segera supaya dia terlena sama kamu Sehat. Aku nggak mau kayak gitu. Emang kok cuy apaan? Rayu-rayu biasa aja. Ya. Emang? Kalau merayu bisa hamil gitu. Nah, pokoknya pura-pura hamil. Kita sebarin informasinya. Kalau sudah tersebar, nah, pasti segera mendapatkan hukuman sanksi dari ada. Nah, pasti gagal masar ibunya. Ya nggak? Ya. Wahir, okay, nah semua bisa diatur. Nah, ya. Tuh, ingat sama tunangan? <tuh> Bisa banget capek Sudah, ya kepijetin ya Enggak, enggak usah hmm, Sayang Kamu tuh benar-benar gak bisa Kalau ngiat di sini Kita harus ke rumah pamadi sekarang Bersah, repot Duh, Sini aja gak apa-apa ya. ya Tapi ini tuh aturan adat sekarang kalau Pak Jalan kaki lah, mau deket apa? deket banget kok. Yuk, ayo. Jum. mau ke rumah Pak Mady. Ya sudah mari saya antar Enggak usah, enggak perlu Kita berdua aja bisa kok Iya enggak usah Deket kok Saya aja yang tinggal sini Berasa rumah pemandi itu jauh Pip, Katanya deket Deket kok Ya sudah yuk, mari saya antar Oh Enggak, enggak enggak enak aja jodoh gue malu kamu hmm. sama mama situ aja ya. Pak Madi, ini kenalin yang namanya Andre Andre, Pak, ya Saya sudah siapkan tempat tidurnya Makasih, Pak uh, Dasar tuh segara Alasannya tadi kata yang ngurusin listrik Taunya mau nganter itu dokter uh, dia Kita rubah aja strategi kita bikin Segare sama Yulia saling menci. Mana? Aduh, kenapa gak pakai cara yang lebih gampang sih? Apa misalnya? Ya, suruh aja tuh si Andre bawa pergi dokter Yulia. Mau sebalik lagi ke sini. Eh, eh, eh. Dokter Yulia itu dapat tugas dari negara. Memangnya nenek kamu bisa pindah kemana aja. Eh, tapi kan Andre itu calon suaminya dokter Yulia. Masa dia rela ngelapas gitu aja sih calon istrinya? Ya, tapi... Dia setengah hati sama dokter Yulia. Alah, paling itu alasan dia aja buat ngibur dirinya sendiri kan? Nah, ini baru perjuangan aja. Ya, pelan yuk. <laughs> nah, buatlah sekarang sudah datang. Sekarang, ya. Tolong antar dokter pulang. <laughs> iya, kita juga udah janjian kok. Oh, <laughs> kalau gitu saya permisi ya, yeah. Pak Mandi. Yeah. <laughs> Terima kasih banyak. Iya, yeah. itu yang inginnya dokter. Yeah. Iya. Semoga tuhan bersama kita. Amin. Ayo, hey, Pak. Terima kasih Bang Mandi. Dokter pegangan saja sama saya. Saya rela kok jadi pegangannya dokter. Ya, enak lihat orang. Lebih gak enak lagi kalau orang melihat dokter jatuh nanti Tapi kan saya sudah tunangan Semua orang juga tahu dokter sudah bertunangan Sama halnya seperti semua orang juga tahu Kalau dokter harus menikah dengan saya karena dasar itu, ya kan? Tapi Pak bilang sama saya kalau dia lagi memikirkan Gimana caranya untuk membatalkan perjanjian itu Oh, dengan membuat pasal baru Bukan saya sih yang ngutulin Nanti saya yang usul. Saya usul biar dokter tetap bisa menikah dengan tulangan dokter. Saya juga enggak mau kok kena karma. Memisahkan cinta dua manusia. Itu sendiri emang mau menikah juga kan sama dia? Sama dia? <laughs> Semua orang juga tahu. Dia itu saudara jauh saya. Saya udah angkap dia, Tapi saya juga enggak mengerti kenapa dia ngefans sama saya. Oh, itu berarti... Bangga ya? Disukai sama cewek? Ya pastilah bangga kalau disukai sama wanita Coba bayangkan kalau disukai sama cowok Itu baru petaka namanya Itu mau lucu ya? Tapi gak lucu sih <laughs> Dokter mau yang lucu? Hmm. Lihat di nih? <laughs> Ayo pegangkan topang saya, saya mau lubur sini Mau kresing ngasih? Sengken-ken dokter Di malam. juga disuruh pulang cepat dari pasar Pak Made yang manggil begini segera tadi tetua tetua adat sudah mengadakan paruman dan diputuskan bahwa nasar itu harus dilaksanakan iya Bagaimana dengan dokter Yulia biar Bapak yang ke sana Bapak akan bicara dengan dokter Yulia jelas dia akan menolak nah ini dia kalau dia menolak, itu artinya Nasar ini dibatalkan. Dan ini juga merupakan keputusan dari tetua-tua adat tadi. Saya rasa ada baiknya, Bapak ngosok sana lah. Saya yakin dia pasti menolak lah. Ya tapi, proses silamaran ini harus tetap dilaksanakan. Karena ini merupakan adat dan kewajiban kita. Kalau begitu lebih baik saya kembali ke sini aja dulu. Bantu ibu segara? Iya. Ibu minta... tolong ibu sama tetangga. Saya banyak kerjaan, ibu. Oh, seperti mau besok aja. Lamarannya. Iya, memang besok. Besok lamarannya? Iya, besok. Iya. Di oh, Makanya... Kamu bantu ibu di rumah dulu. Iya. Saya kembali dulu ke sungai pamitan sama yang lain iya Andre Andre eh lagi ya dia buset hmm? baru bangun enggak eh oh. iya deng Kamu udah tidur ya Jakarta kalau di Jakarta kita kebanyakan tidur bahaya bisa lewat dilibos sama orang. Hmm. Ya udah nih, aku bawain sarapan buat kamu. Aku. Thank you, ya. ya. Um, Coba yang. Yuk duduk. Yuk. Si Yuli aja nggak pernah nih bawain aku sarapan kayak begini. <laughs> Kecil. Ya. Nah. Kan terim. Cem gombal deh. Sudah coba ya tuh? Coba dulu ya. telurnya dulu. Eh. Hmm. Enak kak? Enak? Enak banget malah. Gimana sih? Enak. Ya. Kau masak sendiri? Ya dong. Hmm. Kalau di desa ini, setiap perempuan tuh harus bisa masak. Hmm. Gitu. Mm -mm. Si Julia juga bisa masak sebenarnya. Oh ya? Tapi kalau dibanding sama kamu, jauh. Itu juga lebih. Dengar suara orang enggak? Siangan. siapa kok? Udah, Tentang tadi ada kenapa pacar kamu ngikutin ngikutin-ngikutin-ngikutin-ngikutin-ngikutin marah kalau <tutuk> ya. asyik pacaran memang gak orang Jakarta memang gak ada yang cocok sama dokter Yuli yang cocok cuma saya sendiri yang sama sama Andre <tutuk> hmm. apa Andre suka sama dia itu perasaan saya aja dok Sebelum ketemu saya, dia bilang, dia itu cantik gak? Seksi gak? Bisa dipakai gak? Masa? Masa iya, dia nanya kayak gitu? Sumpah, dok. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Tanda-tanda, lihat selain itu apa lagi? Saya melihat mereka lagi suap-suapan. Mas Bayu serius? Wah, dok. Kalau HP saya ada kamera, langsung saya foto, dok. Tuh... Saya aja seumur hidup nggak pernah yang namanya disuapin sama Andre. Saya mau kok, suami. Ini uapin siapa? Ya, belum dokter. Urusannya apa? Oh, iya, ya. Tapi dok, malah uh, urusan Nazar itu yang kata Pak Madik apa ya? Eh, susah buat dibatalin. Wah lagian Segara juga gak mau tuh dok. Uh, oh ya, yeah. soal hubungannya dia sama Segara itu mereka gak pacaran kok. Cuma memang mereka masih keluarga jauh. Siapa bilang? Segara yang bilang sendiri sama saya kemarin malam. Nah mungkin karena faktor itu juga si dia makanya masih genit-genit sama Andre. Wah bisa jadi dok. Artinya dokter itu harus putus sama Andre dan... Membatalkan nazar ini sih Aduh, duh duh duh duh, Saya gak mau ngomongin lagi masalah ini Karena saya sekarang tambah pusing malah Duh, duh. Gak usah pusing pusing Kan ada saya Saya single Berjak kali Siap menikah Emangnya saran dari saya belum dilaksanakan sampai sebetulnya Maksud dokter? Yang saya suruh ke pasar, saya sih ke sana. Isinya emak-emak dong. Masa orang seganteng saya dapatnya tukang tempe, saya kan lagi ngejar dokter. Oh iya, dokter siapa? Saya masih naik ke sini. dokter. Oh. Kapan gilirang saya dipanggil? Iya, iya, iya, saya sudah bisa <tuk> berlasi Iya, iya, iya, dokter Eh, mas Niusi makan kuat, <tuk> bro hey. Makasih dong, masa kalah hey, hey. orang tua Tahu tau ada-ada aja deh Ayo, capek Jangan, istirahat oh, dulu yuk, nanti ntar bu pingsan lagi Iya, iya Lihat Dijutin gak? Iya, makasih ya Nge -nge -nge. Nge -nge -nge -nge. Toto-toto di ada lagi kemarin bunyi bunyi apa itu? Ya, ah, dasar kamu aja tuh yang rasa. Parno, enak aja. Eh, aku tuh dulu Aduh. sering banget lagi kesini, tau nggak? Oh ya? Apalagi kalau aku lagi ada masalah kayak gini. Hmm. Ya, rasanya semua masalah itu hilang ketika kalau aku udah liat pantai. Gitu ya? Jujur, aku juga kayak gitu. Aku sekarang udah nggak peduli lagi soal Nazar, soal pernikahan segara sama Yuli, udahlah Udah amat. Tapi kok masih peduli kan sama dokter Yulia? Emangnya menurut kamu begitu? Ya, kalian kan udah tunangan. Hmm. Ya, menurut aku sih orang ya, Korang dikaji bisa cerai kok. Ya, apalagi kalau baru tunangan. Apa aja kan sudah terjadi. Ya, iya sih. Cuman kan ya, dokter Yulia tuh cantik. Nggak kayak aku. Camping. Eh, berhasil sih, Mas Iya Jijin, ya. Eh, Cici, jangan, jangan, jangan, dok, jangan Tapi Andre itu tunangan saya, Mas Bayu Iya, tapi Bu dokter yakin Kalau Andre itu Akan menjadi suami bu dokter Sekarang kan lo jelas, dok ini adeganya di rekayasa atau enggak? Bersama-sama mau ngapain? Saya mau melindungi dokter Saya gak butuh perlindungan dari Mas Bayu ya Lagi-lagi itu semua itu sama aja Cuma mencari kesempatan dalam kesempitan katanya besok jadi mau ngelamar dokter Yulia. Oh itu hanya acara untuk menggagalkan Nazar ibuku aja. Om um, ya sebenarnya dokter itu nggak jelek-jelek banget sih ya lumayan lah. Maksud kamu? Ya sekarang aku berharap Nazar itu benar-benar terjadi. Nah kamu jadi nikah sama dokter itu? Cepat sekali sikap kamu berubah. Ya, kita harus realistis dong dalam menghadapi masalah, ya kan? Bebi. Eh. Eh. Beb, aku tadi cuma mau main, beneran? Aku tuh gak serius, Beb. Aku cuma bercanda sama dia. Kalau kita masih pacaran, mungkin aku akan anggap semua itu gak serius. Tapi kan kita udah tunangan. Apakah itu semuanya tuh belum serius? Oke, gini aja deh, aku bener benar minta maaf sama kamu ya, kamu mau ke kan maafin aku, aku janji gak akan ulang lagi Terlalu cepat semuanya bisa berubah Aku nyuruh kamu ke sini karena aku butuh dukungan, aku minta perlindungan dari kamu, tapi karena aku yakin banget kalau aku tuh harus lakukan semua sendirian Beb Yulia nggak kayak gitu eh juga, Shay. Bro, bro, bro, bro. Tunggu dulu, bro. Orang nggak suka, harus dipaksa. Tauan si Ingkuh, kejar. ngejar-ngejar. Eh, kembian! Mungkin. Hmm. Doktor, doktor. Doktor. Hmm. kita nanti ya. doktor. Hari ini kita akan melaksanakan perduangan sekarang dengan dokter Semoga Tuhan hidopsang yang diwasa memberikan anugerah. anugerah. kita kita kita Sekarang! Nyut-nyutan Sekarang! Oi! Oh, baby! Baby, oh, baby! Oh, dokter. Ah, dokter! Semua gara-gara lo, jadi kabur turunan ya lo? Dokter! Dokter! Dokter! Ah, baby, bro. Oh, bro. baby Semua gara-gara lo, oh. gara, -gara lo. jadi kabur turunan gua lo! Gara -gara lo. Oh okay. mendingan lo yang enak, Lob, oh, mendingan lo mendingan lo, kamu baby, siap <laughs>